kita berada sekarang di daerah Matai tempat kemandian Matai hari ini hari libur sangat ramai sekali teman-teman Aduh <laughs> adik Rafu adik